Halo semuanya apa kabar selamat datang kembali di channel saya Alfaris channel yang membahas tentang cinta dan telepati teman-teman kali ini saya akan membahas pertanyaan telepati yang teman-teman tanyakan tetapi seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar anda akan mendapatkan notifikasi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 untuk pertanyaan yang pertama, dia bertanya seperti ini. Bang, kalau saya habis telepati, terus saya mimpi orang yang saya telepati. Itu gimana? Jadi gini teman-teman, kenapa bisa terjadi? Kenapa kita bisa mimpi orang yang kita telepati? Hal itu, biasanya kita lakukan telepati itu, sebelum kita tertidur karena pesan yang kita bayangkan itu mungkin sangat melibatkan perasaan sehingga direspon oleh pikiran bawah sadar kita dan membuatnya menjadi mimpi karena mimpi itu terjadi akibat alam bawah sadar kita merespon sesuatu yang terakhir kita pikirkan sebelum kita terlelap apalagi sesuatu yang melibatkan perasaan itu terkadang kita mimpi sangat-sangat jelas teman-teman kita mimpi itu teman-teman bukan karena pesan kita yang telah berhasil bukan karena target kita sudah terpengaruh bukan karena itu teman-teman tidak ada hubungannya di situ yang ada hubungannya adalah pesan yang kita sampaikan itu sangat berpengaruh oleh perasaan kita apa yang berpengaruh dengan perasaan kita alam bawah sadar kita lebih mudah atau lebih gampang atau lebih suka untuk merespon hal itu karena mimpi terjadi karena alam bawah sadar kita merespon sesuatu yang terakhir kita pikirkan sebelum kita terlelap seperti itu teman-teman semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan teman-teman jadi bukan karena pesan kita yang berhasil bukan karena target sudah terpengaruh tetapi alam bawah sadar kita yang merespon pesan kita dan membuatnya menjadi mimpi Oke teman-teman, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu, dia bertanya gini. Ada enggak wanita yang tidak bisa kita telepati? Teman-teman, kurang lebih itu pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, semua orang itu bisa ditelepati. Dan semua orang bisa melakukan telepati. Karena telepati ini komunikasi batin teman-teman. Dan semua orang pernah melakukan itu. Dan semua orang pernah ditelepati secara batin tanpa disengaja. Tetapi kenapa orang yang kita telepati itu tidak berhasil? Itu mungkin karena pesan kita yang tidak mampu untuk menyentuh perasaan dia. Pesan kita tidak mampu untuk menyentuh perasaan dia. Kalau pesan kita sangat melibatkan perasaan dia, maka alam bawah sadarnya akan merespon itu kalau pesan kita biasa-biasa saja contoh, biasa-biasa itu seperti kita hanya membayangkan wajahnya kita hanya membayangkan fisiknya maka alam bawah sadar dia tidak tertarik untuk merespon hal itu tetapi kalau kita bayangkan mungkin seperti kenangan indah atau kenangan pahit yang pernah dia alami hal itu yang mungkin berkesan bagi dia maka Alam bawah sadar dia, sudah pasti akan merespon hal itu teman-teman. Seperti itu. Hanya saja bagaimana dia. Bagaimana dia, apakah dia gengsi untuk katakan apa yang sudah dia rasakan? Atau tidak? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya, jangankan perempuan atau laki-laki, semua orang bisa ditelepati dan semua orang bisa melakukan telepati. Entah dengan cara sengaja atau tidak disengaja. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya dia bertanya gini. Apakah telepati lewat foto target bisa pengaruh ke target secara langsung? Jadi gini teman-teman pertanyaannya, kalau kita telepati lewat foto, kita sambil tata foto, bayangkan pesan. Apakah bisa mempengaruhi target secara langsung atau tidak, teman-teman? Kita mau menggunakan foto, kita mau menggunakan media eh, apapun itu, video yang video target, itu sama saja, teman-teman. Secara langsung atau tidak langsung tergantung target apakah target dia sedang berada pada pada kondisi fokus juga atau tidak kalau target berada pada kondisi fokus itu bisa terpengaruh secara langsung bisa pesan kita masuk secara langsung tetapi kalau target sedang beraktivitas tidak fokus maka pesan kita di saat itu belum tentu langsung masuk teman-teman kapan pesan kita masuk? pesan kita masuk apabila Target sudah berada pada kondisi fokus atau berhayal atau melamun. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita mau menggunakan media foto kalau target tidak fokus, maka di saat itu pesan kita belum langsung masuk. Kalau pesan kita belum langsung masuk, berarti dia belum bisa terpengaruh teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, bukan persoalan kita langsung melihat foto atau langsung melihat video target, tetapi... Permasalahannya adalah apakah target berada pada kondisi fokus atau tidak. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, dia bertanya gini. Kalau berhenti melakukan telepati setelah berhasil, apakah orangnya akan balik seperti semula atau tidak? Pertanyaannya gini teman-teman, kalau kita telepati seseorang, sudah berhasil nih, tadinya dia tidak cinta, kita telepati menjadi cinta. Setelah dia jadi cinta, suka sama kita, sayang sama kita, maka di saat itu kalau kita berhenti telepati, apakah orang itu kembali tidak mencintai kita atau gimana? Kurang lebih begitu pertanyaannya teman-teman. Teman-teman, cinta itu persoalan rasa yang kapanpun bisa berubah. Jangankan kita telepati orang yang dari awal sudah suka sama kita atau kita dari awal sudah suka sama orang. Tetapi kalau situasinya orang itu tidak merespon kita sama sekali, maka rasa cinta itu akan memudar. Jadi gini teman-teman, telepati itu hanya pemicu awal. Bemicu di dimana membuat seseorang jatuh cinta sama kita. Rasa cinta itu akan bertahan, itu tergantung kita. Tergantung kita yang bisa menciptakan situasi yang bisa membuat rasa cinta itu bertahan. Karena rasa cinta ini bisa ada dan bisa hilang tergantung situasi. Situasi antara kita dengan dia. Kalau kita cuma andalkan telepati tanpa komunikasi atau interaksi lain, maka rasa cinta itu akan memudar. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau sudah berhasil, teman-teman gunakan cara-cara lain untuk mempertahankan rasa cinta itu. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, itulah empat pertanyaan yang bisa saya jawab di video kali ini. Dan semoga telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil. Dan harapan saya, telepati yang teman-teman lakukan bisa berhasil, teman-teman. Amin. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Salam dari saya, Alparismasi. Bye.